Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun Anda berada. Selamat siang, kembali di Fatifi Hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia, dan pastinya kabar-kabar spesial dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan kabar menarik dari Lesnar tentunya Baiklah para sahabat Lesnar dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang Kalian saat ini akan menyuguhkan vitamin bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar kita lihat persahabat ya, di kabar pertama momen spesial Cidukan di Lampung Masya Allah bahagia melihat Lesti Rizky Bilar dikelilingi oleh orang-orang baik Apalagi di Lampung, penyambutannya Masya Allah luar biasa keren banget ya Langsung disambut oleh Ibu Gubernur dan Bapak Gubernur Lampung Kita bangga punya idola yang sangat hambal kepada siapapun Kita lihat juga persahabat ya, di momen berikutnya Potret ketika di acara resepsi pernikahan Memang kita selalu dibikin salvok dengan Abang L Yang bikin gemes dan selalu menjadi pusat perhatian Masya Allah banget ya Bang Fatih Ini gemes banget dan semoga sehat terus, bahagia terus Tahan tintinya henti mendoakan yang terbaik untuk family Leslar Dan kita lihat juga persahabat ke kabar berikutnya Kita keunggahan IGS-nya Bang Boril yang baru saja mau posting momen kebersamaan tim leslar entertainment ini luar biasa juga bersabat ya tim yang sangat kompak dan solid semoga kekompakan terus terjaga dengan baik oleh tim leslar kita selalu menunggu kejutan dan pasti yang kabar-kabar gembira yang disuguhkan langsung oleh tim leslar entertainment pasukan laut darat udara ini keren banget bersabat ya kita selalu mensupport dan selalu mendukung apapun itu untuk idola kesayangan. Semoga apapun yang dilakukan selalu dimudahkan, selalu diberikan kelancaran. Dan selanjutnya, kita mampir ke fashionnya Abang L. Wow, ini keren banget, menurut ya sepatu merek Boss yang dipakai oleh BBL saat resepsi pernikahan anak Gubernur Lampung. Ini harga bukan kaleng-kaleng persahabat ya Merek Bones dibanderol seharga Rp 2.850.000 Harga yang sangat fantastis Masya Allah berkah terus, barangkah terus dan rezekinya selalu lancar Dan mudah-mudahan rezeki idola kesayangan kita bisa nular ke kita semuanya Amin dan untuk berikutnya, Bomin akan menyuguhkan sidukan-sidukan vitamin di acara semalam, tepatnya di acara Dangdut Akademi 5. Ini momen yang sangat membuat kita baper, persahabat ya. Kemesraan Leslar di panggung megah Studio 5 Indosiar, terlihat off-game memang lebih mesra dan lebih cute banget, sangat romantis. Terlihat persahabat ya, Rara dan King Nazar, ini baper banget melihat keromantisan, kemesraan dari Lesti dan Rizki Bilar. Ini mah kebahagiaan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan, Masya Allah, tetap seperti ini. Mudah-mudahan idola kesenangan kita selalu bahagia, dan mudah-mudahan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik, apalagi orang-orang yang selalu berkomentar tidak baik, memang banyak sekali di luar sana, orang-orang yang selalu berkomentar, dan selalu memberikan tanggapan kepada Leslar yang tidak baik Terutama Papa Bilar yang selalu dipinta, yang selalu dihujat Tetap persahabat ya kita sebagai fans sejati Tetap kuat, tetap semangat untuk menjadi benteng Dan semoga kita semua selalu solid mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar Momen ini diunggah kembali oleh akun Leslar si komik Persahabat ya tentunya kita juga salvo kalimat caption yang dituliskan di unggahan ini Video ini bisa menyebabkan diabetes Masya Allah ta Katanya tuh emang luar biasa Ini mesra banget persahabat Hingga komentar pun banyak sekali diberikan Kita lihat persahabat dari akun Otin Mulyati ini mengatakan Masya Allah seneng banget bahagialah kalian Amin Mudah-mudahan bahagia terus untuk dan Rizky Bilar Berikutnya juga persahabat dia ya, Kita lihat ke komentar selanjutnya Dari akun Faradilla Anda 94 mengatakan Masya Allah, yang lain ngontrak dunia milik mereka berdua, katanya tuh. Lestin harus memang selalu bikin kita happy. Dan kita lihat juga komentar selanjutnya, dari akun nilam anaskorkautang mengatakan, Masya Allah, yang selalu ditunggu-tunggu, bahagia, sehat, selalu Leslar amin. Inilah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Yang didapat oleh kita semuanya cidukan-cidukan of camp Lesti dan Rizky Bilar ketika di acara indosiar dan Dut Akademi 5. Rara sama King Nasar aja, tersahabat ya. Tentunya melihat Leslar ini baper banget tuh. Jadi nyamuk mereka berdua, ini kebahagiaan yang sangat kita tentunya rasakan. Dan mudah-mudahan, persahabatnya kita juga mendapatkan kejutan hingga info terbaru serta kabar baik. Dan semoga Leslar malam hari ini bisa tampil kembali di acara DA5 Tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru Kabar baik dan kabar bahagia dari Leslar tentunya Ini dulu informasi di siang ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar, Kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh